sahabat tani karya jumpa lagi di video kali ini saya akan merekomendasikan perendaman bibit ya. banyak cara yang digunakan untuk berendam bibit padi tapi kali ini saya menggunakan bawang putih dan bawang merah kita siapkan 2 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah Ya, kita potong kecil-kecil dan kita menggunakan blender nantinya ya kita blender dan bisa juga kita kita ulek ya atau kita cincang-cincang saja ya dan kita siapkan blendernya nah sudah siap kita masukkan ke blender dan nanti kita tambahkan sedikit air atau secukupnya saja ya supaya bisa terblender sahabat tadi karya di video ini saya akan menggunakan bibit padi impari 32 ya yang SSS untuk luas lahan setengah hektare saya menggunakan 10 kg bibit padi nah ini dia sudah kita masukkan ke dalam blender dan kita hidupkan blendernya ya Bibit tadinya nah ini dia, intari 32 dua ini sepuluh kilo semuanya ya, untuk kewasahan setengah hektare. Kita siapkan bak yang sudah terisi air, dan nanti kita akan masukkan ke dalam bak, dan kita aduk supaya bibit tadinya tidak terisi penuh bulirnya maka terapung dan yang terapung ini nanti kita akan sisihkan ya kita tidak memakainya kita memakainya yang tenggelam saja karena yang terisi penuh bulir padinya untuk yang tenggelam ini hampir 90% ya. nah ini yang terapung kita sisihkan Kita dalam satunya kita aduk-aduk lagi supaya yang tidak terisi penuh dapat terapung lagi ya kita terus lakukan berulang-ulang supaya yang terisi penuh kita dapatkan ya sahabat tanik untuk yang baru bergabung terima kasih sudah menonton apabila ada saran dan ilmu yang, yang lainnya kita bisa sharing-sharing ya di kolom komentar Nah kita saring Ambil terus Sampai yang terapung Kelihatan sedikit lagi ya sahabat Nah ini dia yang kita Ambil tadi Yang terapung lumayan sedikit ya dapat yang terampung berarti lumayan bagus juga bibitnya untuk rendemen padiin in body 32 ini lumayan bagus ya dengan spesifikasi kulitnya itu tipis dan padinya itu terlalu tebal ya nah ini yang sudah kita sisihkan tadi blenderan bawang merah bawang putih kita masukkan dan kita aduk dan kita tunggu ya sampai dua hari setelah dua hari kita tiriskan Oke okay, terima kasih demikian video ini bye bye